ya itu itu yang udah nyelira itu kemarana tet teh batiran coba nih betot lah wes coba ya betot wes anir tak ah it lah ngaco anir ah it sir Hore, tetek rumput tetek baraya, rumput ratu, teh, rumah merah, malah baraya tuh, nih eh kagok eh, ah, baraya tah, weh, plat jet mang baut mang baut. Pak Bon naung gara, anjir, sey, -e. menyeng nahe, sey, barea, aduh, itu sey, -e. ah, ah, nying pagi, mau asli, ah, barea, nah, uh. ah, ah, barea, ah, mana pun yang dah. Ita, weh beraya babon, kita beraya ta. Nah babon Mayan, nah itu babon Munggara. Kamar nama Munggara itu babon Munggara ta. kangor beraya ta itu bab ta. Hampura teh nu merah ini kunyali ngamera merana. Weh itu babon Mayan. Dari daripada, pada ayah nu Alah lah. Ujaya miliknya ya Mayan babon, kita beraya. Betul, ayah bohong ya, weh, weh, woi, woi, tuh, ah woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, tuh, kuat ya, tuh, tuh, lumayan, tuh sempat legend, sejuta umat nah, yuk, marekum ecing uh. gondok ya teman-teman kita... ini kangen basit, tolong pegangin ya. kita lihat kita lihat, mengikuti, narik bentar teman-teman, gak ada pergerakan lagi nih sikat aja mungkin udah Wah, itu besar, uy. Uh. Wis, besar itu mah. Kalau mengocet besar itu. Uh, lumayan. Uh. Mantap ih, teman-teman, mantap itu. Lumayan ini. Aduh. Wis, wis eta mah euy. Mantap, teman-teman, itu mah. Duh. Wis, ih. Wis, ih. Wis, ih. Kalam-kalam geumgete. Eh, anjir, erang nih. Narik. Ih. Tarik. Uh, lihat bisa. Duh. Kalau mengutai lagi Tarik lagi. Ih, ih. Lihat penampakannya. Eh, kang Irfan. Atuh pancingan Kang umpancingan urakna, ieu nuju di Gerek. Eh, Alhamdulillah. Angin. Langsung strike jos gandong yes. Duh, kang gara ka mana Tayang lok. Sumang ogak lagi kok kodok tuh. Ih, <laughs> uh, lihat, lihat tangannya. Bis lihat tangannya, Wih iya tarik, mirsa, Wih. wah teman lumayan, lumayan <tuk> jadi tuh ya, oh, lihat nih aduh tetel tetel aduh stek serdana aduh lumayan nih bere bere abg bongsor ambil dulu itu sambil video aja ambil itu kita masukin aja ya. bisa diriris kena koja. Jadi tuh sebenarnya. Ini besar aja. Nah, yang gede. Duh, banyak peralatannya Kita garet, copotin alah. dulu. Aduh, mangke teh arekna pejet. Oh, ah, ya bawah ta gak ada pinggir. Oh, pinggir. Iya. Oh iya. Gak kelihatan tuh susah ini kang Irfan pancingannya mantap jas gandos Just gandos tuh langsung sikat memang bete udahlah lanjut ya pemirsa teman-teman ya, ya, sampai lanjut. ketemu di permatatan lagi ya. salam setopi salam